Mobil ini cuma 20 jutaan muat 4 orang, Yamaha Nmax gigit jari. Mobil mungil 20 jutaan ini fiturnya lengkap muat 4 orang, enak enggak minum bensin. Punya kendaraan yang bisa dinaiki empat orang dengan harga terjangkau tentu bakal jadi impian banyak orang. Nah, buat sobat car 2 channel yang ingin memiliki kendaraan dengan kriteria di atas, enggak ada salahnya tengok mobil listrik satu ini. Selain muat empat orang anti kehujanan serta enggak perlu isi bensin, Fitur yang ditawarkan juga tergolong lumayan, dan yang makin menarik, harga mobil listrik ini lebih murah dibanding Yamaha NMAX Low. Nama mobil listrik tersebut adalah Changli CLZKC 003 lansiran pabrikan Changli yang bermarkas di China. Changli CLZKC 003 dijual $1.780 dolar Amerika Serikat, atau sekitar 25,8 jutaan. Harga tersebut masih lebih murah dari Yamaha NMAX yang dibanderol 28,945 juta rupiah OTR Jakarta per tanggal 1 Mei tahun 2022. Dilihat dari tampangnya, mobil listrik kompak ini punya model seperti van soal dimensi. Changli CLZ KC 003 memiliki ukuran panjang 2450 mm kali lebar 1420 mm kali tinggi 1700 mm. Dengan ukurannya yang mungil, mobil ini cocok banget diajak selap-selip di keramaian kota. Changli CLZ KC 003 memakai baterai bertipe lead acid yang diklaim membutuhkan waktu pengisian 5 jam mobil listrik tersebut memakai motor listrik atau dinamo berkekuatan 1000 watt Top speed mobil listrik ini diklaim berada di angka 30 km per jam dengan muatan penuh. Seperti all new Yamaha Nmax, mobil listrik imut ini juga banyak fitur canggih loh. Mulai dari adanya USB charging port, yang bisa mengisi daya ponsel brother, gak mau kalah sama mobil pada umumnya, clz 003 punya kamera mundur dengan kualitas gambar HD dan pemutar radio MP3, dan terdapat slot SD card. Bahkan, mobil listrik ini juga punya sunroof kayak mobil kekinian. Dengan kecanggihan itu, harganya bikin Sobat Car 2 channel mikir-mikir terus nih.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 nah gimana sob menurut kalian soal mobil listrik Changli CLZ KC 0031 ini kalau sobat tertarik penasaran ya Mari kita berteman dan dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, dan like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sub salam kardua channel.